semua kehilangan berjuta harapku ku berjalan dalam redupnya malam menyusui setapak jejak mimpi perlahan Bisa untuk kurai, adakah secercah cahaya ku temukan? Ayahku memuda, redup bersama. Secercah cahaya, Kutemukan temukan kala.